Cies. Pasar Ngarak Banjir CS Di sana gunungnya Longsor Ini orang-orang pada nyari Ikan arwana CS Banyak ikan arwana Yang lepas Ini banyak teman-teman kita yang nyari ikan CS, ikan arwana. Karena kan tambak arwana di atas sana jebol. banjir sobat <San> Sobatku di sini ada teman yang dapat haruananya. Ini yang silver. Ya nah, ini lagi yang. Sembelih satu sobatku. Haruana. Haruana sobatku sudah mati. Dan banyak teman-teman yang lainnya yang dapat masih hidup di di, hara, di kolam masing-masing sahabatku hee hmm. Bokari. Biar <sukur> dijual ini banjirnya udah surut sobatku karena tadi malam udah ah, cukup tinggi semuanya ini udah surut tadi malam ini aspal tergenang air semua nah ini dia sekarang udah surut sobatku jadi rekan-rekan kita semua cari ikan arwana banyak yang dapat menudar udah dibawa pulang semua nyari sisa-sisanya sobatku. Hai seperti namu akan karena nah, sobat hujan yang longsor sobatku tuh Cuman agak gelap karena kan cuaca masih mendung kayak yang masih mau turun hujan oke lanjut sobatku banjir bandang di mana mana longsor sobat tuh.